Baiklah persahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Min akan menyuguhkan kabar-kabar spesial nih dari idola kita Kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali yang Pasti kalian ini ngakak banget nih saat melihat vlog terbaru Lesnar Entertainment semalam Lesti dan Bilar ini saling tukar peran nih persahabat Ini ngakak banget ya Kelakuan kegesrekan yang selalu diperlihatkan oleh Papa Bilar Dan bunya Lesti Kejora Masya Allah warga Konoha Tak berhenti ketawa persahabatnya saat melihat vlog terbaru Leslar Entertainment semalam ini Masya Allah pokoknya happy Dan selalu bangga mempunyai idola Lesti maupun Rizky Bilar Doakan yang terbaik persahabat ya semoga rumah tangganya langgeng Rumah tangganya bahagia dan dijauhkan Dari orang-orang yang tidak baik Kemudian persahabat disimak juga Ini ada momen semalam nih persahabat ya Saat Bunda Lesti Papa Bilar ngemual bareng dengan Abang El Tuh, wow Menjadi pusat perhatian Dan selalu dari sorotan persahabat ya Banyak sekali Karyawan-karyawan di Mall juga ingin Berfoto dengan Leslar, masya Allah, the best banget idola kesayangan kita selalu bikin bangga. Momen ini papa sahabat ya, diunggah kembali oleh akun sendal putih underscore Bilar. Ada kalimat caption yang dituliskan, ngemol tuh, ngemol bareng ya sama abang L dan pasti warga Konong di sini. Dibikin salvok dengan tas barunya Bunda Lesti, ini tas yang di story -in oleh Papa Bilar, yang Bunda Lesti ngambek ya, nggak mau pamer, dan dipakai ngemual bareng nih sama Bang Fatih. Kita simak persampatnya, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari naf kediri mengatakan salvok sama tas baru tuh dibikin salvok ya semuanya dengan tas barunya bunda lesti dan berharap banget ya di lesti fashion ini muncul harganya masya Allah pasti mehong banget <laughs> secara nih persahabatnya ini hadiah dan tas yang diinginkan oleh bunda lesti ini sepertinya luar biasa dan kita lihat juga persahabat ya di disimak ada kalimat yang dituliskan dalam sebuah kalimat komentar dari Sefonus Kornia85 mengatakan, ini kayaknya yang di story Papa B kira-kira harganya berapa ya. Tuh, banyak yang penasaran ya dengan harga tas yang dipakai oleh Bunda Lesti Kejora. Masya Allah, mudah-mudahan yang berkah dan selalu barokah Kemudian persahabat disimak juga. Ini ada postingan cidukan persahabat ya. Lesti Bilar bersama pengacara Kak Jito. Kita juga dibikin penasaran akan ada apakah persahabat yang akan tentunya disuguhkan kejutan-kejutan dari Lesti dan Bila semoga apapun urusannya semoga selalu diberikan kelancaran, selalu diberikan kemudahan. Dan kita selalu juga dengan kalimat komentar yang diberikan persahabat Dari akun Yeyen underscore mengatakan bismillah, semoga ada ubur-ubur yang kejaring. Tuh ini berharap banget ya warga Konoha Ubur-ubur diseret kembali persahabat yang selalu nyinyir Yang selalu syirik dan apalagi yang selalu memfitnah Itu wajib nih persahabat ya untuk ditindaklanjuti Mudah-mudahan jerak nih persahabat ya Semoga leslar selalu dilindungi Dan kita lihat juga persahabat ya di komentar berikutnya Dari Theaotek02 Ubur-ubur siap-siap lo ya Ura, katanya tuh, wow, dukungan semakin banyak nih, sebagai ubur-ubur, bisa tentunya dipenjarakan, ini harapan dari warga Konohan, persahabat ya, biar jerah, biar tidak ada lagi yang selalu nyinyir, yang selalu memfitnah idola kesayangan, selanjutnya persahabat, disimak juga ada momen yang sangat bikin haru banget ya di vlognya Abang Fatih lewat channel Youtube Laser Entertainment berenang bareng panda Lesti Kejora tentunya ini menceritakan masa lalunya persahabat ya perjalanan hidupnya tanpa malu dan gengsi. Ini sih bangga banget ya kita melihat Bunda Lesti Kejora dan Abang El Alhamdulillahnya tinggal menikmati nih persahabat. Dulu Bunda Lesti Kejora perjalanan hidupnya luar biasa banget ya pengorbanannya patut kita acungi jempol. Inilah... Contoh untuk warga Konoha, semoga kita semua tetap semangat, tetap berusaha dan mudah-mudahan rezeki kita juga seperti idola kesengan kita ini Yang semakin ngalir, yang semakin sukses, amin Kita salvok dengan kalimat caption panjang yang dituliskan oleh KHP30, ini bikin terharu banget ya Kalimatnya, Dear Abang L. Anak Soleh Bunda abang selalu nggak pernah lupa dari mana dia berasal Bunda selalu bangga setiap menceritakan perjalanan hidup dia tanpa malu dan gengsi. Setiap bunda cerita tentang rumah pilihnya, gerobak mie ayam nin, ngupiak di sawah aki, onti selalu nangis, bangga-bangga pisah dan izin ke diri sendiri yang belum bisa memuliakan orang tua. Seperti bunda abad. Semoga abang jadi anak yang soleh, pinter, bager, hidup, berbakti dan penyayang. Papa dan bunda sudah mempersiapkan segala sesuatu buat masa depan abang. Untuk abang bahagia. Abang bukan anak sultan, tapi percayalah abang tak akan kekurangan apapun. Amin. Karena Papa dan bunda abang adalah pekerja keras. Terharu banget baca caption ini persahabat ya. Bunda Lesti menceritakan dari rumah biliknya dan sampai sekarang sudah rumah mewah. Masya Allah, ini panutan banget untuk kita semuanya. Doakan yang terbaik. Semoga kita juga semuanya selalu sehat, bahagia, dan selalu lancar rezekinya. Amin. Kemudian, bersama kita inti fashionnya, Bang Fatih outfit yang dipakai abang El saat ke mall bareng dengan panda ini harganya luar biasa banget ya, dimulai dari jaket nih. Bersama merek Gucci, semua nih dibantu seharga tujuh juta tujuh puluh rupiah harga celananya persahabat ya ini 5.397.930 rupiah dan untuk sepatu itu dibantel 4.230.810 rupiah Masya Allah, mereka selalu selalu ya untuk rezekinya mudah-mudahan dukungan semakin banyak nih untuk Lesti dan Rizki Bila jangan lupa juga persahabat ya tetap streaming lagu-lagu benda Lesti apalagi lantunan selawat benda Lesti ini wajib trending banget ya doakan support yang terbaik